Di sini Dede mau mengingatkan Ketika seseorang ingin menjauh dari Anda Ingat dan biarkan Sebelum orang itu <tik> Melunasi utang-utang